Halo sahabat Zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan membahas tentang Ramalan Scorpio di bulan Agustus tahun 2020. Namun buat kamu yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video Ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar Zodiak, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi.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 Di sini kita akan membahas tentang kesehatan keuangan Karir hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2020 Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan Kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh Scorpio di bulan Agustus tahun 2020 Pertama kategori support energi kesehatan Selanjutnya support energi di dalam kategori keuangan Selanjutnya support energi dalam kategori karir dan pekerjaan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 Secara umum triopsol itu diartikan mendapatkan luka sakit hati ataupun mendapatkan luka hati serta mendapatkan luka batin sehingga berdampak negatif kepada kesehatannya Jadi untuk kesehatan seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2020 kesehatannya menurun dikarenakan ia mendapatkan rasa sakit hati dan mendapatkan rasa sakit batin di bulan Agustus tahun 2020 dari seseorang yang sangat ia percayai dan seseorang yang ia cintai di dalam kehidupannya. Untuk support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori ini adalah seseorang orang tua, Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan Scorpio kesehatannya menurun itu diakibatkan karena di bulan Agustus ia mendapatkan rasa sakit hati, rasa ba sakit batin serta pengkhianatan di bulan Agustus tahun 2020. Dan di sini seorang-orang tua Scorpio memberikan masukan kepada seorang Scorpio agar lebih semangat lagi dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita kartu keuangan seorang Scorpio di bulan Agustus dan kartunya adalah Six of Pentacle ataupun Alam koin. Secara umumnya, Six of pentacle itu diartikan kondisi berkecukupan dan bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi, untuk keuangan seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2020, keuangannya meningkat dan di dalam kategori ini ia bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan dan betul-betul meminta bantuan kepada seorang Scorpio. Jadi, keuangan Scorpio di bulan Agustus itu di dalam kategori berkecukupan dan di dalam kategori meningkat sehingga di sini ia benar-benar ingin membantu orang yang benar-benar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 dan disini seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun tidak dan tidak bukan adalah anak Scorpio sendiri mendukung penuh untuk seorang Scorpio agar lebih fokus lagi membantu orang lain dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 selanjutnya kita kartu pekerjaan seorang Scorpio di bulan Agustus dan kartunya adalah 8 of one ataupun 8 tongkat secara umum 8 of one itu diartikan tetap tekuni dan biarkan alam menjawabnya dan di sini juga bisa dikategorikan tetap lakukan apa yang biasa kamu lakukan dan mendapatkan hasilnya pada waktunya jadi untuk karir pekerjaan seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2020 karirnya tidak akan mengalami gangguan apa-apa tidak akan mengalami peningkatan apa-apa dan pekerjaannya tidak akan mengalami perubahan apapun di sini pekerjaan dan karir seorang Scorpio di bulan Agustus itu tetap pada jalurnya dan tetap pada yang ia kerjakan sekarang dan di sini juga seorang Scorpio diharapkan untuk tetap fokus dan menjalani pekerjaannya sehingga di sini keuangannya akan semakin meningkat di bulan Agustus tahun 2020 dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of One secara umum yakui nafuan itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini menggambarkan pekerjaan dan karir seorang Scorpio tidak akan mengalami gangguan apa apa dan disarankan seorang Scorpio harus lebih giat lagi di dalam bekerja sehingga keuangannya semakin meningkat dan stabil dan di sini tindakan itu didukung penuh oleh seorang pasangan Scorpio sendiri selanjutnya kita kartu hubungan asmara Scorpio dan kartunya adalah Seven of Cup ataupun tujuh piala. Secara umumnya Seven of Cup itu diartikan memiliki banyak keinginan dan gagal fokus kepada yang satu ataupun yang di depan mata. Jadi untuk asmara seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2020 ia memiliki hasrat dan keinginan serta memimpikan untuk memiliki pasangan yang lebih satu sehingga di sini ia akan gagal fokus kepada pasangan yang berada di dekatnya. Namun di sini merupakan salah satu niat dan belum Scorpio lakukan dan di sini juga seorang Scorpio masih memimpikan dan masih mengangan-angankan dan untuk support energi yang dia dapatkan adalah King of Swords. Secara umumnya King of Swords itu diaktikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Jadi di sini menggambarkan seorang Scorpio mendapatkan keinginan dan hasrat yang lebih tinggi ingin memiliki pasangan yang lebih dari satu. Sehingga di sini ia gagal fokus kepada pasangannya. Dan di sini seorang orang tua memberikan suatu pengingatan dan memberikan masukan kepada seorang Scorpio agar niatnya diurungkan dan tidak melakukan sesuai niatnya. Dan di sini seorang Scorpio memberikan respon yang positif. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah. The carrier secara umum the carrier itu diartikan maju terus terus melangkah dan berani mengambil suatu langkah yang memiliki resiko tinggi. Jadi jika kartu the carrier kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Scorpio di sini menggambarkan kesehatan seorang Scorpio akan menurun di bulan Agustus. Itu dikarenakan ia mendapatkan rasa sakit hati, rasa sakit batin, dan rasa kekecewaan dari seseorang yang ia percayai dan yang ia sayangi. Dan di sini seorang orang tua memberikan dukungan kepada seorang Scorpio agar lebih fokus lagi kepada kesehatannya. Dan The Cariot di sini menggambarkan seorang Scorpio berani mengambil satu langkah dan tidak akan memikirkan rasa sakit hatinya dan fokus kepada kesehatannya sehingga kesehatannya akan lebih bagus di bulan Agustus tahun 2020. Dan jika kartu The Carriot kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Scorpio di sini menggambarkan keuangan seorang Scorpio sedang berada di dalam kondisi berkecukupan dan meningkat. Dan di sini ia berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dan tindakan itu didukung penuh oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah anak Scorpio sendiri. Dan The career di sini menggambarkan langkah yang dilakukan oleh Scorpio dengan berbagi kepada seseorang. Merupakan satu taktik jitu dari seorang Scorpio untuk meningkatkan keuangannya di bulan Agustus tahun 2020. Dan jika kartu The career kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Scorpio di sini menggambarkan. Karir dan pekerjaan seorang Scorpio tidak akan mengalami perubahan apa apa, namun disarankan seorang Scorpio tetap menekuni pekerjaannya yang saat ini. Dan di sini seorang pasangan akan mendukung seorang Scorpio agar lebih giat lagi di dalam bekerja. Dan dekrior di sini menggambarkan seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang mampu bekerja di dalam kategori fokus. Dan di sini seorang Scorpio mampu dan berani mengambil langkah untuk melakukan pekerjaannya yang saat ini dengan benar-benar Menekuninya sehingga berniat untuk mendapatkan pekerjaan dan karir yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Dan jika kartu the period kita gabungkan dengan kartu. Hubungan asmara Scorpio di sini menggambarkan seorang Scorpio memiliki niat dan angan-angan untuk memiliki pasangan yang lebih dari satu sehingga di sini ia akan gagal fokus kepada pasangan yang ada di depan matanya. Dan di sini seseorang orang tua sedang mengingatkan seorang Scorpio agar mengurungkan niatnya dan fokus kembali kepada pasangannya dan kiriotis ini menggambarkan seorang Scorpio berani mengambil satu langkah yaitu fokus kembali kepada pasangannya dan berbahagia bersama pasangannya serta mengurungkan niatnya untuk mendapatkan pasangan yang lebih dari satu dan untuk angka keberuntungan seorang Scorpio di bulan Agustus itu berada di angka 3 36 68 87 dan 73